Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kita kembali semula dalam Safriek. Hari ni kita akan sambung lagi Season 3, episod 11 Ejen Ali Tabu Waktu Masa. Jom kita teruskan. Oh Oish, so kita boleh lagi start final round lah sebab hari tu apa uh, ya episod lepas filler masa dia menggeletar. Dia nervous ke apa? Uh, dia nervous. Dia berkumpul sekarang. Let's go. Final time. Comoh tak ada yang gerak dah ni. Oh, comot tak dia. Itu aku gerammu. Oh, dos dengan Rizwan. Kau pasti boleh lepas ni. Masih tak percayakan aku. Ya. Yeah. Ah, silakan. Jemput masuk. Jemput masuk. Uh, cantik ya wajah Rizwan. <laughs> ada macam apa? Ada hiasan-hiasan tu Ukiran-ukiran Eh kan kad yang paling rare kau ada Hmm, -mm. Aku tak pernah kalah kalau pakai kad ni Oh hmm. Bagi tak siap lah Boleh tolong kau menang Elah, elok selah tu Pakai je hmm. kerja Jangan mengarut pula nanti Seperti yang dijanjikan Hari ini anda akan menjadi yang pertama menyaksikan Rahsia terulung Cyberaya Oh rahsia? mata arena okey selamat datang ke pusingan akhir mata arena oh Tahun tengok semua kat sini ini, so juara ada kat situlah rizwan tengok wei rizwan sudah menang wei eh. tak sabar nak tengok dia share rizwan eh. apa hal kau ni ah uh, uh, comot mana dia yeah. kau dia kau dah nampak tak ke arena dulu Cuk, tak boleh nak comot hmm. ni macam second life dia oi kim I hate you so much, Wei. Selaras. Karen Lia. Bu. Bu. Aja aja fighting. Seterusnya dari Cyber Raya Agent Alicia, jangan kalah awak sangat. Alright, thanks. Agent Ali. Yeah. Let's go. Woo! Ooh! Gusbamay. intro. Ni apa? One versus one versus one, one, one, one ni. PVP elemen keseluruhan arena. Kamu perlu mendapatkan lencana yang akan menjadi nyawa kamu bagi pusingan ini. Ah. Oh. Misi kamu adalah untuk jaga peserta lain dan ambil lencana mereka. Ya, jaga lencana ataupun ambil orang lain punya lencana. So PvP lah ni ada beberapa peti upgrade yang akan diperolehi okay. sekitar kawasan arena. Kamu juga boleh menawan capture point bagi mengaktifkan droid mata. Ooh. Betul oilah. So ada zone yang akan ditutup. Ah. Last kali dia orang akan lawan ke atas tulah. Ah, uh, ada siapa, siapa ke? Ambil je lah terus. mentini Aku pun ada tanya mana kalau macam ni Oh di capture point <laughs> Oh Wah siapa dapat invi invisible suit tu Oh dia dapat Kim dapat Invisible punya robotlah Tak Teropahak. Ya, dia ada robot yang kuat, koi. Eh, mana dia? Ya buang masa ya. Tapi dia akan dia juga dapatkan apa? Coin tu. Woi, lagilah shit. Mai aku kumpul upgrade dulu. Ni. Bijak. Huh. Alamak ba. Apa benda bola ni buat? Oh, distract kan? Oh, dia dapat ni combat punya robot Memang sedap lah, ada cover Lantun kan? Wuuuh Haa, kau dalam tu Ya, sebab robot tu kat depan je kan? So, belakang Alicia kena deflect Wow! Headshot. Weh, sampai lalu. Habis semua gadget dia buat habis. Dia nak style ni ke? Oh, tak tak tak. Sorry. Oh, ada orang call dia siapa lagi kalau bukan? Tak bagaimana? Kalau bukan singko. Masih nak berpura-pura. Ha. Das. Tapi boleh jadi orang lain menyamar sebagai Jangan dia. Harap kau boleh sembuh lagi. Sebab sero. Sero? Bukan. bukan. Bukan, bukan, lain Dai dia punya ekspresi muka pun kita tahu. Kontrol lah. Kan? Ha. Oh ya, kontrol. Betul, Dr. Aaron. Yelah, oh. bakar pun kena juga. Oh. Ya, ya, ya. Aku lupa. Sekarang Angkat dia call, dia kan. So, boleh jadi dia kena kontrol. Lepas tu dia bagi... Apa key tu, kan? Oh, kamu Aku asyik lupa je pasal Dr. Aaron tu, eh. Nombor 9. Jangan angkat. Dia dah silap. Sekejap tu... Tengah dia kata pula Annie serang. Jadi... Apa kita buat sekarang? Oh. Oh datang dah. Apa syurikan ni? Oh. Dia lain. Dengan dia punya robot ni. Oh, tak kena. Ah, tak nampak tak nampak mana ha ah, ke depan arah kau Yap. pe hey, shot macam nilah saingan terkuat dua-dua dah tak ada gadget woo ya aku mahu tunggu bod diorang dua ni lawan betul-betul ah oh. Lepas tu Alisha punya bow tukar jadi ni oh Tongkat Untuk close combat Woo Okay Dapat ke? Coin? Oh macam tu je Alright so Alisha dah ada 2 sekarang Apa meta yang Apa benda Weh <laughs> be betul. Hei. Oi, sama-sama eh? <coughs> ya, sama ni dalam lobby ya. Kita seorang yang sharpshooter. Oh, dia orang kerja eh? Sana. Ni lagi. Amado. Oh. Yup, barrier uh, Ali. Oh, dia dapatlah coin Dah ada 3 dah, Ali Shah tinggal 1 je Dia akan lawan dengan Ali Jom, sambung ah, Dia orang bukan faham pun dah, kan, Dia orang salah faham Dia orang consider apa Rizwan sebagai orang jahat lah Tambah-tambah je dengan dos eh Ui Ah datang bola pula Ah so ada orang ketiga pula terpati Uuu oh joran transition antara yang apa yang berlaku dekat apa uh, dekat panggung wayang tu dengan dekat sini kan eh? memang clean gila. Ya Ali pula protect. Wah. Ini bukan final. Ini bukan je sama. Ini oh, yang besar tu ha, comeback. Yalah semua robot-robot yang waktu apa training weh. Oh, karya dengan ini? Uncle dia kenapa dengan droid semua tu hang ke? Kain. Cabar arena juga ke? Ada orang tanam tulah microbak tu. Kan tu. dah tuang hari, hari tu kan. Oh dah. Yap. Benda tu dah start. Mengeluarkan hasil. Cah awe beria yak. Yeah. Apa benda ni weh? Ya yeah, dia tak sedar pun. Dia dah datang dah. Persembahan yang menarik. Dia dah sampai. Outro lain. Tapi tak seram macam season 2 lah. Ya yeah, itulah dia. Episod 11. Yelah kita pun nak menuju ke finalis So sudah tiba masanya lah Untuk kita punya main villain Sampai ke tempat yang dia nak attack ni Haa iaitu dekat arena ni Haa memang macam-macam berlaku episode ni Aku tak terkata lah Dengan apa yang berlaku dekat arena Final stage Lepas tu dah kena infiltrate Ah dengan apa Singkul Lepas tu apa yang tengah berlaku dekat pawagam tu Kita ingatkan Hisham Ah uh, Betul-betul bekerja sama dengan orang jahat Rupanya lupa pasal Mind control kan Lepas tu Rizwan dengan dos tengah lawan ejen ejen daripada mata tu Macam-macam hey, lah berlaku So kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe juga Kita akan jumpa di video akan datang Episode akan datang Assalamualaikum dan bye-bye